serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Les Law, tentunya. Baiklah persahabat Les Law, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada sebuah ungaan yang sangat luar biasa spesial banget persahabat ya, yang diunggah oleh Bang Ali Syakib yang mana memposting sebuah postingan foto USG anaknya persahabatia dan ada sebuah kalimat caption dituliskan hidung gua Hei katanya tuh mancung banget ya masya Allah Dan kita lihat di postingan tersebut ada komentar gecep dari kakak Bilar yang mengatakan besan gua katanya tuh masya Allah banget ya sudah langsung dijodohin aja nih persahabatnya masih dalam perut juga kakak Bilar sudah menjodohkan anaknya dengan anak Bang Ali Syakib, yang kita lihat jawaban komentar juga dari Lesti Kejora ini berkomentar, menjawab komentar dari kakak Bilar Rizky Bilar Hus katanya tuh Masya Allah banget ya, luar biasa memang mudah-mudahan selalu bahagia selalu sehat untuk mereka dan kita selalu mendukung yang terbaik mendoakan mudah-mudahan rumah tangga idola kita Les dan Bila selalu diberikan kebahagiaan dan selalu dilindungi dari yang tidak baik. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sebuah unggahan terbaru dari Kak Nova nih, masya Allah luar biasa juga nih persahabat ya. Kak Nova mengunggah sebuah postingan foto lea si bilar dan Ibu Siswa Dewi kakak bilar jaketnya warnanya kapelan persahabat ya masya Allah selalu sehat selalu bahagia selalu bangga melihat idola kesayangan. Ada kalimat caption yang luar biasa juga dituliskan oleh Kak Nova. Alhamdulillah keluarga dan tim Leslar Entertainment udah nyampe Istanbul Turki dengan selamat Alhamdulillah para sahabat ya Tentu kita harus selalu mendoakan buat Lesti Bilar dan keluarga serta tim dari Leslar Entertainment Banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans juga yakni dari Agung via 7177 mengatakan Masya Allah Alhamdulillah have fun Leslar Entertainment tuh dukungan selalu banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mendukung, mensupport Lesti dan Rizky Bilar dan kita lihat juga ya ada unggahan dari Pub dance dan Ibu Resmala Dewi ini luar biasa juga memakai jaket tim Leslar Entertainment kita solve fokus sama angka yang di jaket persahabat ya, ada angka 24 dan angka 07 itu adalah yang mana tanggal dan bulan Pertemuan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu berkah, selalu jaya, selalu bahagia Dan berikutnya kita lihat juga persahabat Ada unggahan spesial banget nih, luar biasa Diunggah oleh akun direktur Leslar Ini ada sebuah unggahan bersama fans dari Turki ya Masya Allah, memang mendunia banget nih Leslar Selalu banyak di penjuru dunia pun ada fans dari Lesti dan Rizky Bilar Best sih mendunia pokoknya fans idola kita nih persahabat ya Ikut bangga, ikut bahagia, leslar bersama orang-orang yang menyayanginya Selanjutnya kita lihat juga persahabat, ada unggang yang luar biasa juga Kita dapatkan bocoran dari Mas Gong Li Katanya tuh eksklusif bakal hadir atau persahabat ya leslar Bilar Akan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Tetap kita dukung, tetap kita support, doakan Selalu yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Miller Momen ini diunggah oleh anggun family and Score Lesler 23 Ada kalimat Gapsen yang dituliskan bocoran dikit dari Bang Mas Gongli Katanya tuh persebat ya Soal eksklusif bakal ada sesuatu kejutan tentu dari idola kesayangan kita kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya, tetap stay itu nampak dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terakhir selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.